dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia salam bediler, jumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Airyfall Kediri, Jawa Timur oke sahabat bediler dimanapun kalian berada semoga saya selalu ya Sahabat bedilir. dan kali ini saya akan mengulas teleskop senapan angin terbaik di seluruh Indonesia versi dari Jaya Airyfall, nah di depan saya ini sudah ada berbagai jenis teleskop senapan angin yaitu mulai dari teleskop teleskop Spike dot dengan ukuran 312 x 40 AOL, kemudian untuk teleskop yang kedua, yaitu ada teleskop Gamow dengan ukuran 39 x 40 EG, dan yang ketiga, yaitu ada Teleskop Predator Ataupun seringkali disebut dengan Teleskop anti-getar Dengan ukuran 39 kali 40 mm Ya sahabat bediler Nah yang terakhir Ini ada Teleskop Basnel Dengan ukuran 39 kali 40 eg Ya sahabat bediler Nah tapi kali ini spesial banget Saya akan mengulas salah satu dari Teleskop yang lagi ready stock Di Jaya Nah kali ini saya akan mengulas Teleskop Spike Mildot dot. 3 12 kali 40 AOL ya sahabat pediler. Oke, yuk langsung saja kita akan mengulas spesifikasi singkat dari teleskop ini. Nah, jadi ya, teleskop ini untuk fungsi utamanya yaitu membantu membidik sasaran jarak jauh. Jadi berhubung yang saya ulas ini adalah teleskop Spike dot maka untuk jarak jauhnya bisa mencapai 40 sampai dengan 80 meter ya sahabat pediler. Nah, untuk panjang dari teleskop ini tanpa Sun head yaitu kisaran 34 cm dan untuk berat teleskop ini tanpa Sun head yaitu bisa kisaran uh, 1 kg ya sahabat bediler nah kemudian untuk teleskop ini pun juga sudah dilengkapi dengan Sun head yang bisa dilepas pasang yang disesuaikan dengan kebutuhan sahabat bediler ya nah ini coba saya pasang dulu untuk Sun headnya jadi uh, Sun head ini sangat berfungsi untuk untuk melindungi silawan sinar matahari saat kita sedang berburu ya sahabat bediler nah jadi cara masang sun headnya ini yang pertama tutup lensanya dibuka terlebih dahulu ya sahabat bediler jika sudah dibuka langsung saja kita pasang sun nya dengan cara uh, agak ditekan ya sahabat bediler nah seperti ini oke nah jadi seperti ini ya sahabat bediler untuk sunhatnya jadi sunhat ini sangat berfungsi untuk melindungi dari silawan sinar matahari Nah oke lanjut untuk spek yang selanjutnya teleskop ini pun juga sudah dilengkapi dengan retikel zeroing kiri kanan dan atas bawah ya sahabat bediler jadi untuk zeroingnya ini pun juga bisa disetting sesuai kebutuhan sahabat bediler nah nah semisal agar zeroingnya ini tidak bergetar ataupun biar tetap di titik fokusnya sahabat bediler juga bisa mengunci e, mengunci di bagian zeroingnya ya sahabat bediler karena untuk teleskop ini pun juga sudah dilengkapi dengan pengunci zeroing anti getar ya sahabat bediler nah kemudian untuk zoom dari teleskop ini bisa mencapai 12 kali zoom ya sahabat bediler Jadi eh, sahabat bediler bisa menyesuaikan untuk titik akuratnya ya sahabat bediler Oke lanjut untuk teleskop ini pun juga sudah dilengkapi dengan lampu RGB yang terletak di dalam lensa ya sahabat bediler Jadi teleskop ini pun sangat direkomendasikan dan sangat cocok sekali digunakan berburu di waktu sore hari maupun di malam hari ya sahabat bediler Karena sudah dilengkapi dengan lampu reticle RGB ya sahabat bediler Oke sahabat bener mungkin itu saja Untuk ulasan spesifikasi singkat Dari teleskop Spike Mildot 312 kali 40 AOL Nah semoga Informasi yang sudah saya sampaikan tadi Bisa bermanfaat dan bisa Membantu bagi sahabat bener Dalam mencari aksesoris terbaik Buat senapan anginnya Oke sahabat mungkin itu saja Untuk ulasan dari Spesifikasi singkat teleskop Spike Mill dot dengan ukuran 12 kali 40 AOL, nah semoga informasi yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa membantu bagi sahabat bedir yang sedang mencari aksesoris terbaik buat senapan anginnya nah untuk harganya, sahabat bidir langsung saja order sekarang juga ataupun ingin konsultasi ke admin Jaya Airi nah nanti untuk informasi pembeliannya akan saya taruhkan di link kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat bedir, oke sahabat bedir